Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, eh tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis, dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari, ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun, sekali lagi, subscribe itu gratis, sikat. Anya udah jadi nih. Halo guys, kembali, kembali lagi, lagi di channel Antas Ate. yuhuu Hari ini kita akan bikin slime. Slime seperti ini. Tapi nggak kayak gini juga ya. Ini susah. Ini, ini selanjutnya bagus ya? Oh iya, ini enggak di endros ya? Oke, langsung Lalu aja kita, kita bikin. Pertama-tama, kita tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Segini. Ya. Ini. Ya. Ya udah. Banyakkan tadi. Pertama-tama kita masukin fox. Blend fox ya guys. Kita dulu. Hmm. <laughs> Ayu bubur. Hai bubur. Ini kita buka dulu ya. Itu gue mau air Stetis itu berasa dong Enggak kan, masih air sedikit Yang encer Yang Gua sama air udah dicampur ih ada rambutnya cila enak aja <laughs> hmm. capek yang aduk bimbing capek aduh, aduh <laughs> ya, <Kayak> bubur bayi <laughs> mana yang jadi-jadi? belum, baru dimasukin lens jadi pertama kita masukin fox, kedua gom sama air gom, terus air, terus sama ini sabun, sabunnya bebas, sabun apa aja. Kalau uh, saya pakai saya sabun Diore. Diore. Bi Ngomong nah. gitu langsung. Diore. Ini lenfox bau tuh. Bau i. Pokoknya enak efeknya. Oh eh, ada harganya, guys. aduknya telapak kita aduk-aduk sambil dijoget-joget jangan lupa sambil joget-joget, saya akan eh. aduknya aduk aduk terus nah, aduknya harus lama mbak yang kayak mau jadi kita gitu. aku mau jadi jadi mana ktehe mana begini yang mana ktehe ini gimana dong mau oh, ditambahin sabun lagi sabun lagi seperti ini guys aku juga nggak begitu tahu ama slime ya bikin bikin slime ya yeah, sering bikin bikin slime hmm. Hai hmm. ngomonya <tuk> ngomongnya tuh harus kini guys Hai <tuk> ngo Ngomong... aku udah mau jadi uh amb Oh ya Istimewa. terus siapa tahu kan ya? aja hmm. bentar ya hmm. ini dimana guys? kok gak jadi-jadi guys? kita main ini lah di situ eh dimana? jadi jadi tambahin. tambahin tambahin, tambahin. aduk aduk dengan kekuatan renket. Mas renket lah, kan boleh ditambah Nih ya, gitu. Ditambah-tambahin tambah terus. Ya ini. Tambahin ini. Gini dong. tambah-tambahin semuanya loh kalau apa. Ke semuanya juga ya, bagi-bagi buat Kakai. Kita aku aku ikutin deh urusannya Ini memang belum jadi pelambar. Back up! <laughs> Sudah jadi Udah mau jadi Masih harus Masih harus dicambah -cambahkan. Kita udah korosin nih Kita Kita udah dulu dulu nih Abang sepuluhnya jadi Masih terlahan Terlahan engkau Eh kok, kok jadi nyanyi Maaf ya Jadi nyanyi kita Kita ada kue urusin mbak Oke. Okay. Punyaku udah mau jadi nih soalnya. Wah. Wow. Aku masih like, eh, nggak jadi-jadi deh begini Bentar aku, <tuh> aku, aku sudah jadi. Sombong amat. punya eh, aku udah. Nah, mainin punya punyaku dulu Aku... Sebuah patahkan Lagi punyaku aja Mungkinnya ada aku udah jadi gaes Punya nul, tinggal tambah main-main aja Tapi Ini syok banget apa syok ya? Syok Dengerin guys, suaranya guys Coba kita buka yang ini, ya. Kita hmm. tutup lagi, sayang, guys. Itu guys. cantik. Terus kita buka yang ini, cakep banget, Nah ya ada mutiara mutiara kasih iya mbak mau mutiara mutiara kasih jadi jatuh <tuk>. bunyi bunyi beda beda nih guys. itu nyaring banget yang itu uh. tapi sayang kalau dipakai guys terus lagi mau jadi ini punya mbak nice ini ada warna juga, warna, warna makanan bisa ini, warna merah, rose, rose, Kami, nah, kak rose, kak rose, yang diupin rose, rose, kita bersihin tempatnya dulu biar tidak kotor rose, rose, rose, <tele> ini biasanya aku dinyamin sampai berapa hari ya ditutup wuhh tadi mbak udah jadi nih iya <tuk> hehehe <tele> lihat nih kan kakakku tuh kakakku sekarang kita akan mewarnai bumi ini. ini kasihan guys kalau oh, ini gak usah diwarnain ya guys udah cantik cantik kayak aku lebay hmm. lebay Mainstream gimana sih begini doang kan ya begini terus cepet-cepet begini kan? Bagaimana? Ah, begini deh, diginiin nih mbak. di ya, begini kan? Terus diginiin buat balon, so, <tos> gitu. surprise <tos> bisa dia, hmm. oh ay, okay terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, suka ini yang padat padet ini nyam nyam mau makan nyam <laughs> nyam tuh lihat guys uh striking milikku eh <coughs> udah yuk oke okay, okay, guys kita sekarang mau warna ini aku mau warna merah rose rose rose harus tapi sebelumnya terlaku yang aneh dulu disini aja yang kotor ya guys karena kalau di situ. kotor lihat dong guys, bagus sekali ini aku akan kasih lagi aku akan kasih kita masuk. Uh, udah jadi warna pink, pink, pink gitu? warna selamnya suka-suka kalian mau warna apa warna biru juga boleh mau... peralatan kayak gini kayak gom lem sabun sama pewarna hmm. bisa temuin di warung juga bisa di tempat-tempat kan? kalian coba kalian cari aja Iya, pasti ada kan ke, ketemu. Ya. Bahan-bahannya juga sederhana kok. Gampang Kalo. dicari. Oke, okay. aku udah berwarna nih, guys. aku udah warna. warna aku udah warna. Gak kelihatan ya? Aku punya cincin. <laughs> cincin, cincin. cincin, cincin. Keren banget sih. <laughs> ini udah gak lengket lagi nih karena aku mau mau warnakan merah ros yuk kita bikin adonan martabak adonan martabak nih martabak martabakmu sudah jadi oh iya, kalian kalau mau buat lain jangan sampai kena ini ya, apa namanya, baju atau kerumoh pakaian-pakaiannya lain jangan kena nanti susah ilangnya iya, susah ilangnya harus disuci dulu nanti gosok khusuk pakai rambut guys gak boleh kena rambut juga ya kan serem kalau kalau ini kalian jadi ini tuh kalau kalian buat slime kalian harus uh, tempat ini ini tertutup dengan rapat biar slime kalian tuh gak keras begitu hmm. Hmm. <laughs> <gayu> Oke, okay guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye!